Harga emas 24 karat yang dijual di pegadaian pada hari ini, Kamis tanggal 25 Mei tahun 2022, terpantau turun untuk cetakan UBS dan naik untuk cetakan Antam. Berdasarkan informasi dari laman resmi pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp568.000, naik Rp3.000 dari harga kemarin, Rabu tanggal 25 Mei tahun 2022. Sementara itu, emas UBS dengan ukuran yang sama juga dijual pada harga Rp 522.000, turun Rp 1.000 dari harga kemarin. Untuk emas antam ukuran 1 gram, kegadaian menjual seharga Rp 1.032.000. Naik Rp 5.000 dibandingkan harga kemarin. Sementara itu emas UBS dijual seharga Rp 978.000, turun Rp 1.000. Sementara itu, Harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram saat ini dibanderol Rp 4.920.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp 4.793.000. Harga emas batangan 25 gram cetakan antam hari ini dihargai Rp 24.324.000, sementara untuk cetakan antam 50 gram di Pegadaian dijual seharga Rp 48.563.000. Sementara itu, harga emas batangan 25 gram cetakan UBS dibanderol 23.793.000 rupiah, sedangkan ukuran 50 gram di UBS dijual seharga 47.487.000 rupiah. Untuk ukuran 100 gram, perbedaan mematok harga emas cetakan antam sebesar 97.044.000 rupiah, sedangkan ukuran yang sama untuk cetakan UBS sebesar 94.936.000 rupiah.